Band, rendah ini saya di jalan tol sambil baca-baca iklan biar enggak ngantuk kita setidaknya sudah beli uh, semangka tadi di rest area mudah masih bertahan sampai nanti karena harganya terlalu murah tadi ada iklan lagi etetetetet gila Oke, ini ada ke kiri, kita coba ya. Kita exit dulu, Senawang, Seremban, Kapila. Oh iya, tentu saja jalannya ditutup. Ntar dulu, ini ada lewat Oke, ada. Nanti kayak tadi nggak ada lewat. Nah, exitnya yang ini tadi kan cuma naik gitu, ini baru bener nih. Lihat ya, karakter saya ini pendek sekali, lah naik mobil cuma segitu doang. Emang <laughs> kelihatan ke ntar kita coba first person, deh. Oh Allah. Gak kelihatan. Gak kelihatan. dah. Allah, nggak kelihatan, nggak kelihatan. Dadah-dadah gini aja, dan masuk kiri. Tapi hati-hati, hati-hati ya. Mulai frame drop, mulai ngelek-ngelek di sini. Mohon maaf, teman-teman, atas ketidaknyamanan Anda karena rada ngelek, bukan rada sih. Ini Ini uh, kayak apa? Ah, food court ya, food court teman-teman. Ini apa nih? Ini market keluarga Mart. Keluarga Mart. Keluarga Mart itu ada Skyline. Kayaknya ikutin cahaya dari tadi seperti. Ini kita lihat dulu oh, ada apa aja di sini. Wih, cakep banget. Cakep pak. Ini kalau si ini ada cakep gini ya bisa-bisa main terus saya nggak ya. keluar rumah nih bahaya deh <laughs> ada makanan ya kan cemilan tuh tadi kayaknya nih. minuman ini ada coklat oh iya iya, bisa-bisa ya coklat ramen ini uh, mie instant itu seperti ini ini ngikutin saya apa gimana Bukan orang ini nya kondok-kondok gitu ya. Ciki kondok. Ya kondok. nggak bisa masuk, oke. Okay. Tentu saja karena saya bukan karyawan ini enggak ada tulisan apa nih. Pick up nya ambil di sini, oke. Okay. Nah, sepertinya kalau kita review satu-satu kelamaan, teman-teman langsung aja coba mainin kali ya. <laughs> oke, okay, itu masih banyak banget ini. Aduh. Miss ID update kedepannya kalau kayak gini. wah Saya suka si ID jadinya. Oke ya, langsung aja kita bawa rendang ketupat Bandung tadi ya ada melon, eh ada melon, ada apa? Semangka Oke kita sudah keluar, ini lurus nggak bisa ya jadi. Eh. Oke ini sepertinya akhirnya di mapnya ya Melek banget nih. Di sini melek banget nih di sini. Awas, kita klik dulu. klik tab. Jersey. Nih, alokasi buat ini. apa nih? Kok kayak perkebunan kelapa sawit nih pengurus Muhammad Zainal Oh, ini kayak uh, apa namanya perkebunan kelapa sawit mungkin, mungkin mungkin oh ini ada pabrik nih pabrik apa ini oh pabrik yang Oke okay. ini tulisannya lebih jelas nih yang di sini nih Jersey pengurus Muhammad Zainal Safri okay, mungkin itu yang parkir ini atau emang beneran dia punya perusahaan ini parkir oh, oke teman-teman cukup sekian untuk video kali ini lumayan seru ya gamenya mirip-mirip lah seperti Grand Driving Indonesia ini bisa dimasukin oh bisa dimasukin Rena. oh gini ada tapi interiornya Astaga <laughs> ada <laughs> ada giniyan loh dan saya nggak sadar gitu lah. oke deh ini oke cenderam Tunggu first person anjir. Sumpah dah. Oke okay, cukup sekian untuk video kali ini. Ada yang naik Nissan Skyline GTR. Kayaknya dia mau cabut. Oke okay, terima kasih telah menonton. Video ini gak akhir. Jangan lupa anda klik like jika menyukai video ini. Share ke teman-teman kalian juga. Dan silahkan komentar apabila ada saran atau kritik ya. Atau apapun itulah. Oke okay, terima kasih telah menonton. Dan sampai coba di video yang berikutnya dimakan rendang dulu kali enak kali